Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cantika Fira Azahra, dengan NPM 218110180 dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang psikologi kepribadian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fitri MSI Definisi kepribadian. Kata kepribadian atau personality sesungguhnya berasal dari kata latin, yaitu persona. Pada mulanya, kata persona ini menunjuk pada topeng yang biasa digunakan oleh pemain sandiwara di zaman Romawi dalam memainkan perannya. Lambat laun, kata persona atau personality ini berubah menjadi satu istilah yang mengacu pada gambaran sosial tertentu yang diterima oleh individu, dari kelompok masyarakat Kemudian individu tersebut diharapkan bertingkah laku berdasarkan atau sesuai dengan gambaran sosial yang diterimanya Kepribadian merupakan pola khas seseorang dalam berpikir merasakan dan berperilaku yang relatif stabil dan dapat diperkirakan Dorlan 2002 Berdasarkan pengertian tersebut Dapat disimpulkan bahwa kepribadian meliputi segala corak perilaku dan sifat yang khas dan dapat diperkirakan pada diri seseorang Yang digunakan untuk bereaksi dan menyelesaikan diri terhadap rangsangan Sehingga corak tingkah lakunya itu merupakan satu kesatuan fungsional yang khas bagi individu itu Ada dua sasaran psikologi yaitu yang pertama memperoleh informasi tentang tingkah laku manusia, yang kedua mendorong individu untuk hidup secara penuh dan memuaskan. Dimensi-dimensi teori kepribadian yang pertama, pembahasan tentang struktur, yaitu aspek-aspek kepribadian yang bersifat relatif stabil dan menetap serta menjadi unsur pembentuk kepribadian. Contohnya, kebiasaan, ciri sifat, tipe, dan pola respon. Ciri sifat merupakan cara-cara konsisten seseorang dalam mempresentasikan diri atau merespon berbagai situasi. Yang kedua, pembahasan tentang proses, yaitu konsep-konsep tentang motivasi untuk menjelaskan dinamika perilaku atau kepribadian. Yang ketiga, pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan, yaitu berbagai perubahan pada struktur masa bayi sampai mencapai kemasakan. Perubahan pada proses yang menyertainya serta berbagai faktor yang menentukan atau faktor genetik dan lingkungan. Yang pertama, faktor genetik. Contohnya inteligensi, temperamen, dan lain-lain. Yang kedua, faktor lingkungan atau budaya, kelas sosial, keluarga, pendidikan, dan lain-lain. Empat, pembahasan tentang psikopatologi. Yaitu hakikat gangguan kepribadian atau perilaku beserta asal-usul serta proses pengembangannya Yang kelima, ada pembahasan tentang perubahan perilaku Yaitu konsepsi tentang bagaimana perilaku bisa memodifikasi atau diubah Menurut CTV Gejong, yang pertama tipe ekstrovert Yaitu orang-orang yang perhatiannya lebih diarahkan luar dirinya kepada orang-orang lain dan kepada masyarakat. Yang kedua, tipe introvert, orang-orang yang perhatiannya lebih mengarah pada dirinya sendiri. Menurut kue titik ada tiga tipe, yaitu yang pertama, a tipe endomok. Saldom menyebut tipe endomok dengan kecenderungan, -kecenderungan pada kebulatan. Keluasan, kehalusan Dan gemuknya tubuh Serta tangan kaki yang lembut Dan kecil Yang B, tipe mesomok Ciri-cirinya yaitu otot-ototnya Dominan, pembuluh-pembuluh Darah kuat, jantung juga Dominan, orang tipe ini Punya kecenderungan kokoh Keras Otot tampak, tampak bersedih-sedih tahan, tahan sakit Termasuk pada golongan tipe ini misalnya para olahragawan, penggelana, dan tentara. Yang C, tipe entromor. Kecenderungan tipe entomor adalah pada tangan dan kaki yang lurus, tubuhnya tampak lemah dan langsing, jangkung, dada pipih, dan otot-otot hampir tidak tampak berkembang. Tipe-tipe kecerdasan, yang pertama melankolis, yaitu orang-orang yang banyak empedu hitamnya, sehingga orang-orang dengan tipe ini selalu bersikap murung atau muram, pesimistis dan selalu menaruh rasa curiga. Yang kedua ada sanguinisi, yakni orang-orang yang banyak darahnya, sehingga orang-orang tipe ini selalu menunjukkan wajah berseri-seri, periang atau selalu gembira dan bersikap optimistis. Yang ketiga ada frekmatis. Matisi, yaitu orang-orang yang banyak pendirinya Orang-orang seperti ini sifatnya lamban dan pemalas Wajahnya selalu pucat, pesimis, pembawaannya tenang Pendiriannya tidak mudah berubah Yang keempat, ada koalerisi, Yakni yang banyak empedu kuningnya Orang bertipe ini bertubuh besar dan kuat Namun penaik darah dan sukar mengendalikan diri Sifatnya garam dan agresif. Gangguan kepribadian: a. kepribadian paranoid. Kepribadian paranoid adalah gangguan kepribadian dengan sifat curiga yang menonjol. b. kepribadian afektif atau psikotim. Iri utama dari kepribadian psikotim adalah keadaan perasaan dan emosinya yang berubah-ubah antara depresi dan istoria yang c. kepribadian skizoid. Sifat-sifat kepribadian ini adalah pemalu, merasa pendiam, tukang menyendiri, menghindari kontak sosial dengan orang lain, dan d. kepribadian eksklusif. Ciri utama tipe ini adalah diperlihatkannya sifat tertentu yang lain dari perilakunya sehari-hari, yaitu ledekan ledakan amarah, dan agresivitas, sebagai reaksi terhadap stres yang dialaminya, walaupun mungkin stresnya sangat kecil segera sesudah itu biasanya ia menyesali perbuatannya. Yang E ada kepribadian anankastik. Ciri utama tipe kepribadian ini adalah perfeksionisme dan keteraturan, kaku, pemalu, disertai dengan pengawasan diri yang tinggi. F kepribadian histeris. Ciri utama kepribadian ini adalah sombong, egosentrik, tidak stabil emosi, suka menarik perhatian dengan afek yang labil sering berdusta. G, kepribadian asthenik. Ciri utamanya hidup tidak bergairah, lemah, lesu, letih, lemah, tak ada tenaga sepanjangnya, sepanjang kehidupannya. H, kepribadian antisosial. Ciri utamanya ialah bahwa perilakunya selalu menimbulkan konflik dengan orang lain atau lingkungannya. Tahap-tahap pengembangan kepribadian yang pertama, tahap perkembangan masa bayi, yaitu sejak lahir sampai 2 tahun Yang kedua, tahap perkembangan masa kanak-kanak dari umur 2 tahun sampai 12 tahun Yang ketiga, tahap perkembangan masa adolescent dari umur 12 sampai 15 tahun Yang keempat, tahap perkembangan masa adolescent dari umur 15 sampai 20 tahun Lima, tahap pematangan diri setelah 20 tahun Mengukur kepribadian ada tiga, yaitu yang pertama, observasi direkt, yang kedua, wawancara, yang ketiga, tes, tes proyektif. Hubungan kepribadian dengan prestasi belajar dalam dunia pendidikan. Sebagai pendidik atau dalam lingkup lebih kecil dalam rumah tangga sebagai orang tua, pasti akan dihadapkan pada berbagai karakteristik kepribadian. Ada peserta didik yang menenangkan, periang, mau terbuka terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya, aktif dalam berbagai organisasi yang ada di institusi, dan sebaliknya. Dan peserta, peserta didik yang terkesan membosankan, pendiam, tidak terbuka, tidak hangat, dan lain sebagainya. Itu saja sebagai seorang pendidik, sangat dituntut untuk memahami karakter karakteristik kepribadian peserta didik, sehingga selaku pendidik kita dapat memberikan stimulasi atau perilaku yang sesuai dengan tipe kepribadian peserta didik yang dihadapi. Dengan begitu, treatment treatment yang kita berikan kepada peserta didik akan mengantarkan. Mereka pada kondisi optimal, baik dalam bidang prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Sekian penjelasan materi psikologi kepribadian dari saya. Saya berharap ilmu yang saya sampaikan bisa berguna ke depannya. Mohon maaf apabila di penjelasan saya ada ada yang kurang jelas atau kurang dinamati. Dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton pembahasan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh